Mendengar, wahai Zat yang Maha Berkasih saya, wahai Zat yang Maha Penolong, wahai Zat yang Maha Mengetahui hati hamba. -hamba